Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku di rumah? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Ibu Samsia, S.Pd.I, UVT, SD Negeri Enang Bontoramba. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama agar nantinya apa yang kita terima dalam pembelajaran diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahaminya. Nah baiklah anak-anakku setelah kita berdoa kita akan melanjutkan dengan literasi Al-Qur'an. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rodhi tuh bismillahirrobbal. Wa bil-Islami dinah Wa bi-Muhammadin nabiya wa rasulah zinni ilman Warzukni fahman Artinya Kami ridho Allah sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku Dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik Tujuh kali tiga tambah sembilan. Aha! Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Wabil Islamidina Wabil